Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada kembali di TV hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk Mendukungnya dengan cara klik Like, Comment, dan Subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kembali dibikin nangis persahabat ya dengan caption yang dituliskan oleh akun SCTV, saat momen pembacaan Pemenang bersahabat ya di Ajang Infotainment Award 2022 semalam Lesti Kejora mendapatkan Piala Penghargaan Celebrity of the Dears namun kita salvo kalimat caption yang dituliskan oleh akun SCTV Kategori Celebrity of the Dears dimenangkan oleh Lesti Kejora Butuh perjuangan yang panjang untuk berada di posisi Lesti saat ini kamu memang pantas mendapatkan Piala Celebrity of the Year, masya Allah. Kita lihat juga persahabat. Di sini ada sebuah kalimat juga. Kamu memang yang terbaik dan akan selalu menjadi yang terbaik. Ini caption yang sangat mengandung bawang sekali, persahabat ya. Hingga komentar pun tentunya banyak diberikan oleh Leslar lovers dan warga Kodam 44 persahabat ya. Dari akun Instagram Rimahkus mengatakan Betul aku yang tadinya Leslar Sekarang Lesti Lover, sakit hati Harusnya jangan dicek, dibanti Ngebayangin anaknya kecil sedih Ibu ini, aduh Masya Allah banget ya Banyak yang sedih Dengan melihat berita yang Lagi viral, Masya Allah Mudah-mudahan Leslar ini Baik-baik saja dan semoga ada Tentunya klarifikasi langsung ya Dari yang bersangkutan kita lihat juga persahabat ya, ada sebuah kalimat caption juga yang oleh Leslar Govalli. Caption mengandung bawang, kejurah akan makin bersinar. Amin. Kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya. Ini di igns nya l L2W kembali dikuatkan nih untuk Leslar Lovers. Selamat pagi buat Lesla Lovers yang kami sayangi. Kuatkan hati kalian, perbanyak ibadah, berdoa, hari ini hari Jumat. Perbanyak mendekatkan diri dengan Allah. Bagaimanapun idola kita hanya manusia sama seperti kita. Apapun yang terjadi, ya terjadilah. Tetapi kuatkan hati kita semua. Bersabarlah kawan-kawan, maafkan kami para admin, juga manusia biasa yang bisa terluka. Maaf kami mau balas DM juga nggak kuat. Itulah tentunya salah satu penguat untuk Leslar Lovers. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekompakan, kesehatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita tetap kuat untuk menjadi pendukung idola kita, Leslar. Berikutnya juga persahabat disimak, ini banyak sekali teman kerabat Bunda Lesti yang mengunggah foto BBL dan Bunda Lesti. Masya Allah banget ya. Diantaranya dari Kak Sania. Memposting foto Lesti Kejora dan BBL, dan ada sebuah kalimat sayang banget sambil diberikan love merah oleh Kak Sania. Kita lihat juga persahabat Selain Kak Sania, ada Kak Margin yang mengunggah foto bareng Bunda Lesti dan ada love merah untuk Bunda L di postingan ini dari Kak Margin. Dan nama persahabat, ya kita juga dibikin self dengan unggahan Bang Ricardo Sinaga, Bang Dodo, nih, persahabat ya. Ikut tentunya. Memberikan tanggapan. Gak tahu menahu soal berita yang beredar. Gak bisa memberi tanggapan apapun. Karena bukan kapasitas gue untuk berkomentar. Tapi, kalaupun itu benar, gue berdiri di samping korban. Apapun permasalahannya. kekerasan bukan solusi. Lapor, lapor, lapor. Saat ini gue berharap berita itu tidak benar. Itulah tentunya penyampaian dari Bang Ricardo mengenai soal kabar yang beredar mengenai Lesti Gejora yang KDRT persahabatnya. Tetapi kalau itu pun benar, Bang Ricardo siap berdiri di samping Bunda Lesti. Ini dukungan dari Bang Ricardo Sinaga. Kita lihat juga di slide berikutnya. Bang Ricardo pun mengunggah sebuah kabar, berita yang beredar mengenai Tentunya rumah tangga Lesti Rizky Bilar, Pak sahabat ya. Lesti kejiwara laporkan Rizky Bilar banting cekik berulang-ulang. Kita lihat juga di kalimat tentunya yang diposting oleh Bang Dodo selanjutnya. No excuse for KDRT, please, katanya Persahabatnya Dengan bahasa Inggris, selingkuh plus KDRT sama dengan combo strike to the police. Itulah kalimat dukungan untuk Bunda Lesti dari Bang Dodo Persahabat. Dan kita lihat juga persaba di kapanlagi.com. Ini ada sebuah kabar mengenai kronologi KDRT Reski Bilar pada Bunda Lesti. Kronologi KDRT Reski Bilar pada Lesti menurut polisi berulang kali dicekik hingga dibanting di lantai kamar mandi. Slide kedua ini ada tentunya laporan surat laporan Bunda Lesti Kejora di Polres Jakarta Selatan Persahabat ya. Untuk Isi laporannya sih, memang ada kalimat berulang kali dicekik hingga dibanting, persahabatnya. Mudah-mudahan, idola kesengan kita selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan di akun kapanlagi.com. Kasus dugaan KDRT yang terjadi dalam pernikahan Lesti dan Rizky Bilar dengan cepat menjadi bahan perbincangan publik dan media. Bukan segedar rumor. Kabar ini pun langsung dikonfirmasi oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Di tengah ramainya isu KDRT ini, beredar surat laporan Lesti pada Polres Metro Jakarta Selatan yang mengungkapkan kalau Bilar tidak hanya melakukan kekerasan, namun juga berselingkuh. Perselingkuhan itulah yang mengakibatkan adanya aksi KDRT pada Lesti. Lantas, seperti apa kronologinya dalam surat laporan polisi yang beredar di dunia maya? Lesti yang bernama asli Lestiani melaporkan suaminya yang bernama Muhammad Rizky atas KDRT yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September. Lesti mengaku kejadian tersebut dialaminya sekitar pukul 01:51 dan 09:44 Waktu Indonesia Barat. Bilar disebut melakukan aksi KDRT setelah ketahuan Lesti berselingkuh di belakangnya. Mengetahui suaminya main serong dengan perempuan lain, Lesti pun minta dipulangkan ke rumah orang tuanya Hingga hal itu memancing emosi Bilar Saat itulah, Bilar langsung mendorong dan membanting tubuh Lesti ke kasur Sambil menjegik lehernya hingga Lesti terjatuh ke lantai Parahnya lagi, aksi KDRT ini sampai dilakukan berulang-ulang Itu kronologi KDRT, persahabat ya diisi laporan Bunda Lesti Kejora di polres Metro Jakarta Selatan ini kabar yang sangat mengiris hati semua orang terkhusus untuk fans sejatinya, persahabat ya kita semuanya pasti kita juga sedih melihat kabar yang beredar ini, persahabat ya doakan tetap kuat untuk semuanya dan kita lihat juga, persahabat ya ada unggahan dari lidah selfie juga yang mengunggah sebuah postingan foto ada tangan persahabat ya Dan ada sebuah tentunya kalimat Terbayang kenangan saat bersamamu Nama Lesti pun di-tag di unggahan linda selfie Dan kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan oleh aku Lesti luar Video Pengen gak percaya Tapi teman-teman bunda sudah pada ngasih sinyal dan support ini Semalam juga lihat ekspresi Airvan dan Koruben di acara Awards Bismillah, doa yang terbaik ya Apalagi di hari Jumat ini mudah-mudahan Doa-doa baik banyak diberikan, banyak dipanjatkan untuk rumah tangga Leslar. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru. Kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Vilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.